Kau berhasil membuat Ku tak bisa hidup tanpamu. Menjaga cinta itu bukanlah Satu hal yang mudah, Namun sedetik pun tak pernah Paras dan hati, kau jadi harmoni saat ku bernyanyi tentang terang dan gelapnya hidup ini. Kaulah bentuk terindah dari baiknya Tuhan, padaku, waktu tak merusakkan cantik wanita terhebat bagiku Tolong kamu jam kata Meruncukkan ego ku bukanlah Satu hal yang mudah Dengan kasih lembut. Kau pecahkan kerasnya hatiku Beruntung Aku dimiliki Kamu Kamu adalah bukti Dari cantiknya paras dan hati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 Kau wanita terhebat bagiku Kau kamu jangka Dari cantiknya paras dan hati Kau jadi harmoni saat aku bernyanyi Tentang terang dan gelapnya hidup ini Kaulah bentuk terindah Dari baiknya Tuhan pada. Untuk tak mengusaikan cantikmu Kau wanita terhebat bagiku Tolong kamu jamkan itu oh, oh, oh, oh. Tolong kamu jamkan itu